Ya, cek satu mic, oke okay. Apa? Sudah kedengeran? <laughs> oke, okay, selamat datang kembali lagi dalam konten Blue Heaven Dan kali ini saya nggak live streaming, saya upload aja Karena takut nge no Jadi, uh, kabar terbaru ya, mengingat Saya nggak buta Pastinya saya lihat berita dan uh, Messi pindah dari Barcelona ke PSG Dan ini tentunya adalah big-big news Anyway, udah lama saya nggak sentuh PES ya Karena ini udah umurnya tinggal berapa bulan lagi Dan bakal diganti ke eFootball Talk Nggak pakai PES lagi Saya kira mau nunggu tapi... Kayaknya nggak bisa nunggu soal Messi ya eh uh, Sebenarnya kalau misalnya mau main pun juga bisa soalnya... Dari transfer sendiri, saya udah pindah-pindahin pemainnya Sesuai dengan transfer yang ada ya Kayak misalnya Brighton tuh, itu saya care Villa ya kan ya, Arsenal apalagi tuh ya Uh, kalau paling kelihatan mungkin uh, Chelsea, ya ini udah ada Lukaku dan ada Konde, tapi Konde kayaknya nggak belum tentu juga ya, udah biarin aja kita keluarin aja dulu deh Konde, <laughs> soalnya belum belum terjadi kan ya dan kata Fabrizio Romano belum ada ya, sisanya sih aman-aman uh, aja ya, apalagi Barcelona dan. Uh, Real Madrid yang tim-tim gede, tim ke kecil aja saya urus ya kan kayak Venezia ya. Nah, ini kita bakal pakai Barcelona hari ini. Bagaimana Barcelona tanpa Messi? Ya, udah ada Eric Garcia, ada Aguero, ada uh, Emerson di situ kan ya. Terus Esramos uh, Ramos bukan Sergio Ramos ya. Sergio Ramos itu ada tetap ada di ini PSG ya. Kita lihat-lihat dulu pemainnya supaya mastiin naik PSG di sini ya ini nggak sehat kalau misalnya pakai PSG ya nih PSG Donnarumma Kim Pembe, ya terus ada Ramos uh, ada Marquinhos ya Marquinhos jadi DM di sini kalau misalnya di uh, PES, ya jadi ya udah saya taruh aja di DM ya mungkin uh, yang belum fix adalah uh, nomor punggungnya kalau nggak salah si Donnarumma minta 50 ya di sini masih 99 jadi kita klik aja 50 kasih ke rumah kalau Messi saya udah set 30 ya kan ya Messi ini 30 nih Terus 18 Wijnaldum bukan 17 nomor 4 Ramos ya nah, Ramos tadi mana tuh CM Ko nomor 2 nah Carer nomor 2 aja terus apa lagi yang baru Oh, nomor 2 Hakimi, sorry, sorry Nomor 2 Hakimi, terus Kayaknya udah itu aja Yang lainnya, yang lainnya masih normal ya Terus, uh, untuk Chelsea, oh ya saya lupa Satu lagi uh, Saya pindahin Abraham ke Roma, tapi belum terjadi udah kita masukin aja dulu ya Karena emang masih belum jadi Jadi, uh, balik lagi kau Uh, lukaku baru pindah ya jadi saya rekam ini lukaku udah pindah tadi malam ini saya mainnya sore jadi uh, apa namanya lukaku udah ada di chelsea tapi nomor punggungnya saya nggak tahu ya mana ya satu lagi AS roma mana sih uh roma r ya nah ya soalnya roma ini bapuk banget cuman shomu Rudolf doang edin seko kan udah fix ke inter ya Ah, mana nih Kayaknya saya udah pin Oh belum Nah ya Abraham Abraham masih nomor punggung 9 Soalnya nanti kita bakal main Cup ya Cup dengan 5 5 uh, ya Jadi nanti Barcelona akan menghadapi Chelsea salah satunya Karena Mau tes Sama Pemenang Liga Champion Ya kan ya Why not <laughs> Ya kan Nah ini kebalik nih Nah Romal Kaku 18 saja karena dia pertama kali pas masih muda di Chelsea dikasih nomornya 18 Nah jadi uh, kita mulai aja cupnya ya Cup antara uh, Barcelona dengan tim-tim gede yang berpengaruh nanti ya 5 aja hmm, ya konami tentunya Kita mainnya tapi grup ya 5 aja nggak bisa ya Tuh tuh tuh tuh, tuh, tuh. knockout group Oh, Lik, Lik, Lik, sorry, bukan, bukan cup, Lik, Lik, 5, 5 tim doang. Home away-nya nggak ada, tapi ya, cuman satu kali lawan, biar seru. Kalau misalnya cuman friendly doang, kan, kurang seru ya. Oke, okay. kita pakai Konami League. Eh, Konami League ya, namanya <laughs> Jarang kan Ya, main, Konami Lik. Uh, 5 terus, uh, ini apa nih? Uh nggak bisa dibikin nggak home away kah Goal different goal full ah udahlah amat soalnya uh, ini nggak ada sih uh, ini on aja deh ya, supaya kerasa leaknya saya naikin ke profesional terus uh, 10 menit aja karena saya profesional aja udah nggak kenapaan kadang maaf ya karena emang saya sampai di situ saja kemampuannya belum bisa improve karena saya mainnya ya Nggak banyak gocek-gocek, oper-operan, kalian udah pernah lihat juga pastinya Pertama Chelsea, uh, juara UEFA Champions League Terus kita masukin PSG, tempat di mana Messi berada dan para mega bintang itu ada ya Dan tentunya sisanya dari La Liga, Atletico Madrid ngisi slot selanjutnya karena dia juara La Liga musim lalu 2020-2021, dan tentunya Rival Abadi, Real Madrid, udah ada Alaba, Varane sudah saya pindahkan ke MU, ya udah ada Gareth Bell, balik lagi juga, Asensio, terus uh, Eden Hazard, ya udah pasti di bench karena dia cedera mulu, Rodigo, Mario Dilias, dan ya banyak pemain-pemain uh, akademinya. Jadi dengan 5 tim ini kita bakal main aja, udah kelamaan mungkin udah 6 menit, langsung cabut. Oke okay, pertama langsung lawan PSG ya kita lihat dulu deh schedule nya PSG Atletico Oke okay, ya Barca Real Madrid uh, Chelsea ya ini uh, kita main satu round aja ya jadi dia kelihatan banget untuk home away nya tapi kita main cukup empat pertandingan kalau misalnya kelamaan video ini saya bakal cut jadi dua kalau misalnya kalian lebih penasaran lagi sama Barcelona tanpa Messi, saya bakal mainin Master League-nya, tapi satu musim doang Tapi kalau misalnya emang sukses besar dan emang fun, seru, enjoyable, saya bakal main lebih dari satu musim bisa Tapi itu tergantung ya, nanti kalian tinggal komen aja ya Udah, kita nggak usah banyak bacot lagi <laughs> Karena kebanyakan bacot kayaknya dia bakal dibagi dua deh, dibagi dua mungkin ya Ah, oke okay. ya ini adalah squad Barca sekarang ya Pedri nah ya kan ya Griezmann Dembele tukang cedera Alaba lengle ya eh uh, wow tanpa Messi cuma satu yang turun loh Oreo Busquets dan itu nggak terlalu gak terlalu wah wah juga ya kita langsung full force aja ya Aguero, terus oh jangan deh Martin Braithwaite lagi naik nih <laughs> uh, Oke okay, ya Braithwaite Emerson nanti aja ya Terus uh, saya mau coba pikir Eric Garcia mungkin ya Ter Stegen masih main Sergi Roberto mungkin Sergi Nodes yang kita mainin dulu Sergi Roberto boleh ini kita Ah uh, uh, Yusuf Demir nah itu bagus tuh Oscar Minguese sama Raojo juga bisa lengle -leng kita kick dulu Sama um Titi karena Um Titi Raja cedera juga Yusuf Demir, Ricky mana nih kok coba banget sih Agüero di cadangan dulu ya karena dia juga cedera dua bulan Griezmann Ansu Fati saya taruh sini aja dan ya Ansu masih cedera Coutinho masih ada aduh sedih amat nih Coutinho yang pianik cadangan Yusuf Demer di sini masih 66 ya ya. Uh, ini bukan Sergio Ramos tuh ya, nggak tahu ini apa. Ramos pokoknya 65 ya, uh, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Fine ya, cadangan oke. Okay. Kapten Sergio Ramos tentunya dan kita langsung mulai kick offnya saja. Mempertemukan Barcelona menghadapi Paris Saint Germain di situ ada Ramos, Diallo yang diturunin oleh Pochettino, Kurzawa, Marquinhos. Wijnaldum G, Idrissa G, Ghana, Ferrati, Neymar, Neymar, Messi, Mbappe itu dipakai semuanya. Oke okay, ya. Paris pakai baju putih, saya pakai baju kebanggaan Barca, uh, Blue, Burgundy, Red. And kick off. Akan segera dimulai. <laughs> Bacotnya 10 menit ya. <laughs> ya itulah saya ya lho heaven ya mohon ngajar ya kan ya kita nggak bisa langsung main langsung ya saya bakal tunjukin dulu pemainnya udah bener belum ya kan make sure kalau misalnya uh, everything is right ya terus juga acceptable dan tentunya kalian jangan harap saya mainnya udah kayak pro player pass ya karena ini cuman heaven aja ya gak usah dibawa serius karena saya bukan pro player PES, kalau lagi saya bilang ya, oke, okay. seperti biasa ngelag. Kalau misalnya di Camp saya lupa. Ini kita skip aja atau gimana? Dan pertandingan pertama udah pasti ngelag, tapi ya, it's okay lah. Kita akan melihat penderitaan ini dulu. Eh, <laughs> hey, paduka di belakang itu biasanya yang paling belakang itu paling depan kapten paling belakang itu uh, pemungkasnya kartu Asnya <laughs> kayak Oke, ya Marquinhos kapten mengkapteni Messi dan juga Ramos, dua-duanya kapten timnas dan kapten tim El eh, Clasico sebelumnya. Ini adalah Cam New Mesquie and Club. Brad White ini mirip Daniel Alves ya. <laughs> Unpo unpopuler opinion ya gitu. Apa nih, nggak ada yang nyorot Messi, terus tiba-tiba nge-like. Wah, ini kalau nyerot Paduka langsung nge-freeze loh. Ya, Anda bisa dengar kalau misalnya yang itu sangat mendung, Anggap aja ini tidak ada koroni Jadi stadion penuh Apalagi yang mau lihat ke pulangan Messi Messi di kanan Mbappe di tengah Neymar di kiri Tiga Trisula N Mm M -M -M, Ya apa setelah itu Kurzawa dimainkan dibandingkan Juan Bernard ini menarik Mungkin Bernard masih cedera makanya Kurzawa dimainkan Oke okay. Game ini siap menjamu menjamu PSG dan Messi tentunya bolanya hitam enggak tahu dari sononya enggak bisa enggak bisa set bola kan tadi Sayang banget tapi ya sudahlah bolanya papuk kayak gini Bradwaite langsung saja kick off Barcelona menghadapi PSG kita akan lihat umpan saja Preti Preti mantap sekali Griezmann oh, Christmas nah, pertama masih pemanasan itu ya Griezmann ini pemain bagus cuman gara-gara uh, gajinya mahal terus dia disalahin Messi jadi pergi padahal nggak salah sih harusnya. Shooting. Oh, gol gol gol gol gol bunuh diri dari Gianluigi Donnarumma di menit keempat. Eh biasanya saya main profesional itu bapak tuh serius so oh. nggak pernah ngebantai soalnya kalau profesional apalagi tim-tim beda -tim ya. Dari Pedri, syuting mengenai Mister Gawang, tapi bola terpantul dan mengenai punggung dari Gianluigi Donnarumma sungguh tidak beruntung. Umpan dari Busquets tadi ya, sangat baik sekali Pedri dalam syutingnya Pemain Rusia 18 atau 19 tahun ya, masih muda. Dia ikut di Olimpiade, dia ikut di Euro. 73 pertandingan di musim 2020-2021 sangat luar biasa Pedri shooting yang tidak akurat tapi berhasil membuahkan satu gol. Crisman satu on target, Pedri satu ya. Ini PSG babak Ngapain lu pakai dia sih? Nah, tuh, tuh, tuh udah mulai keluar tuh PSG. Neymar. Oke. Okay. Uh, umpan cepat dari Kurzawa. Lemah sekali. dari Neymar sepertinya. Jordi Alba. Langsung aja kita buat cepat saya ngainnya nggak, aku cek makanya kalau mau ngelawan tim-tim gede nggak uh, oh pelanggaran ya jadi kalau saya dificultinya ditengkin ke top player atau superstar itu susah buat nembusnya mainnya oper-operan doang ya di sini saya salah ngasih nomor punggung kayaknya Aguero saya kasih nomor punggung 10 tapi kita tahu aslinya Aguero nomor punggungnya bukan oh salah umpan tadi BKE kalau saya <tuk> jadi Ronald <tuk> Koeman mungkin uh, cari back satu lagi ya selain Eric Garcia, karena lengle, -leng, Untiti nggak banget, Pique udah mulai menurun, walaupun nggak terlalu jelek, tapi ya kalau misalnya Barcelona mau benar-benar rombak tanpa Messi ya tanpa Pique juga, paling sisa Busquets, tapi kalau mau penggantinya Busquets udah ready juga suatu saat nanti buske pasti bakal tergantikan ya. Oh, Bape, ya masih tepat mengarah ke kiper kita tersegel tentunya. Jadi kebanyakan ngobrol jadinya nggak fokus. Oke, okay, Barcelona, langsung aja. Ah, oh kan nggak bisa gocek jadinya gampang banget itu Kantenya PSG itu gay. <laughs> Anggap aja itu kantenya PSG sama-sama pendek, sama-sama uh, berkulit hitam dan emang okay. tipikalnya sama, cuman kante itu What's kan lebih over so, ya di atas karena dia passingnya bagus, sebantu penyerangan juga itu berkat Sari, thank you Sari ya, jadi saya, kante nggak cuma jadi DM doang fungsinya buat merobot bola Tapi sekarang dia udah bisa bantu penyerangan kalau perlu ya Terbukti golnya MU saya masih inget Tapi kita nggak bahas kantel lagi lah 25 menit sudah berlalu Barcelona masih unggul dengan 1-0 Belum ada peluang yang uh, menyeramkan saya lihat ya Sergio Busquets Baik sekali melewati saat Oh kenapa ini Nah nice Oh ya, yeah, buat kalian yang nanya kenapa saya nggak pakai avatarnya atau BNG-nya Karena saya ngerekamnya langsung ya, nggak pakai OBS Jadi cuma mengeretak gamenya sama voice udah selesai Supaya nggak berat Griezmann, oh peluang di depan gawang Sayang sekali masih melenceng dan ada terjadi pelanggaran sepertinya atau sedikit masalah Ramos sepertinya mengajar Bradwood sebelumnya kita lihat nggak ada Messi Bradwood yang jadi korban ya Ramos Ramos ya ampun Oh ya dikasih pelanggaran nice tapi masa piket piket sih tunggu tunggu mana ya oh piket <laughs> piket piket jago Pique. kita tes ya piket ya tadi saya bilang kamu sudah Mau habis masanya Tapi kita lihat pikir He Masih belum benar tendangannya ya apa-apa Pike Wah tinggi banget dia Eits Kenapa ini Gagal tuh operan dari Depay Kurzawa Neymar Baik sekali Sergi Nodes Lari dia Ayo, ayo, ayo. Des, des Ah Gagal tadi ini sama pantainya PSG, mantep tuh Itu satu pujian dari saya ya Biar lebih gampang juga Biasa dipanggilnya Gana doang sih Karena saya juga suka Everton kan Jadi saya tahu Offside Bape, jelas banget Ya terlalu cepat tadi ya Pergerakan Bape dalam menerima bola dari Neymar Eric Garcia P.K. Pedri. Pada Braithwaite. Braithwaite? Oh. Tempatnya masih kurang akurat. Dipotong saja. Hehehe. Hey. Apa ini? Maaf ya. Laptop saya masih bukan high spec. Pa. Tapi saya suka. Oh! Memphis stupid. kosong sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Memphis umpan dari Paduka Lord Brettis Martin Brettway oh, terpana di sana ada nomor 22 Dialo tidak bisa menghentikannya dan agak lepas dea uh, depa ya bukan De Pai, eh, dan ya makinya gagal Dua kosong Barcelona ya, inilah dia Barcelona ya. Nanti kalau gini, saya naikin aja deh ke top player. Kalau bisa, tapi ah, lihat ya, terlihat aja deh bedanya. jauh banget, enggak tahu ini kenapa lagi gacor ya. Apa emang Barcelona tanpa Messi itu enak banget ya? Biasanya kalau anak rentalan kan main, wah oh, Ronaldo diumpanin ke Ronaldo, wah oh, Messi dibawa gocek-gocek terus sama Messi, enggak dibagi sama. Pemain yang lainnya, jadi fokus ke satu pemain Tapi kan sekarang enggak, Messi BTW dari tadi enggak kelihatan Serangannya dari kiri melulu ini Best. Apa kabar ini? Apa anda menggunakan sanggot, Messi? Dan ya, babak pertama selesai, 2-0 Tidak terjadi satu serangan berarti dari Paris Hanya satu kali shoot yang tepat mengarah ke ter Stegen tadi dari uh, Bape sisanya ya, terus uh, Barcelona ya satu tendangan on target di tepi sama Donnarumma di awal awal sama Griezmann ya tendang sama Dembele satunya itu gol dari off target bunuh dirinya Donnarumma ya dari sini kita masih lihat statnya masih agak kimbang pasnya sekitar 53, 55, 43, 42, terus interception juga hampir sama, tackle, saves ya, cross mungkin ya, yang agak banyak karena saya nggak terlalu suka cross, uh, apa namanya, crossing-crossing kayak gitu, lebih suka saya penetrasi lewat tengah, itu lebih enak makanya tadi golnya dari tengah yes. semua tuh ketahuan, jadi <laughs> kalau misalnya ketemu saya di kompetisi PES gampang banget di counternya soalnya mainnya dari tengah terus pasti kelihatan kan ya kan ada itunya, kiri, kanan atau tengah dan ya mulai dari sisi kanan disitu oh! Oh, penyelamatan dari Ter Stegen. kita lihat tendangan dari Kylian Bapak yang sangat berbahaya Umpan dari Marquinhos yang tiba-tiba ada di sisi kanan Tapi sayangnya Masih bisa ditepis dan Dibuang saja oleh pemain Barcelona sepertinya Menghasilkan tendangan pojok. Oke kita lihat ya Oh bukan ternyata uh, Goal kick ya Marquinhos ini Buset 37 km Jelajahnya luar biasa pak. Jordi Alba Jordi Alba Oke okay. Memphis Oke okay. Aduh Red White Aduh Oh bukan Red Oh Bape lagi-lagi lolos Berbahaya shooting goal Ya inilah gaya khasnya Mbappe ya. Kesalahan dari nomor punggung Griezmann tadi bolanya tergrabut dan umpan langsung ke Mbappe tidak bisa dicover dengan baik oleh Piqué dan langsung saja di shooting berarti kita nggak naik ya. <laughs> Difficultinya tetap di sini karena saya Mbappe juga buat bertahan ya. Mbappe ini speednya gila-gilaan ya, jadinya nggak uh, usah heran-heran. Misalnya ada gol kayak gitu. Tinggal terupas sudah udah selesai. Logikanya kayak gitu. Eh eh eh, keambil. Aduh, gimana sih body kamu? Busket ayo ayo tebus tebus tebus. Oh, Mbappe berbahaya sekali lagi, anak ajaib, anak emas Jalur. Gold. Ya ampun. Ini dapat mentor baru dia Messi. Di mentorin Neymar sama B Messi ya sedangkan rivalnya yang digadang-gadang The next Cristiano Ronaldo, I don't know, bukan the next Cristiano Ronaldo juga, tapi ya, the next Messi Ronaldo itu Mbappe sama Halan ya jadinya, karena mereka butuh rivalry baru pak itu, dulu ada Pele sama, oh Mbappe lagi ya, ya Pele sama oh, dari Argentina Maradona ya, tapi kayaknya bukan satu zaman nih, saya lupa, soalnya saya juga nggak hidup di zaman itu. <laughs> Ya rivalry Messi dan Ronaldo, Ronaldo ini emang sedang dicari-cari ya regennya dan ya mereka kasihnya ke Halan dan Bape ya golnya udah cukup terbukti lah. Oke okay, bahaya Wijnaldum tadi sana Menyambut umpan crossing dari siapa tadi nggak tahu. Kayaknya bukan Messi juga Messi kan jangkutan harus. Ya. Transfernya free, semuanya dapat dari PSG. Tapi gajinya gila-gilaan loh. Final itu aja itu mahal loh, dua kali lipat dari gaji yang ditawarkan Barca kan. Harusnya Barca itu final. Oke, okay, mantap. Berarti aduh, Griezmann. Anda mengecewakan ya, dua kali siap diganti berarti ya. Kita akan masukkan mungkin Dembele atau Al Sufati gantikan Griezmann. Tunggu out dulu dong, ya kan. Messi akhirnya gue cek, oh Messi crossing kepada Mbak namun masih sayang di atas sedikit Mister Gawang, kita lihat lagi ya Messi, oh Messi ya digoyang itu back ya, Barca ya Emang kelas dunia sih Messi ya, nggak, nggak usah di gitu ya Oke okay, kita ganti ya, sesuai dengan janji saya Griezmann Aduh Terus ada yang capek gak ya Yusuf Demir juga bisa nih Yusuf Demir tapi jelek banget ya Apa Yusuf Demir aja ya Yusuf Demirnya kita coba ya Dia main di uh, trofe Joan Apa tuh Ah, Joan Laporta lagi Pokoknya yang lawan Juve 3-0, Demir 1 gol ya kalau nggak salah Atau uh, cuma satu assist Ditepuk tanganin lagi udah dua kali itu Mungkin ada satu assist dari Griezmann ya Di Demir 48 ya Tapi nomor punggung di Barca dia 17 atau 27 kalau nggak salah Ini dari Sononya sih Oke Griezmann kita tarik karena mungkin dia sudah lelah Oke ya, Pique Pique juga kalau ngampas kita tarik aja nih gantian Oscar atau uh, Araujo. Nah, kalau misalnya saya main Master League, saya bakal sebisa mungkin keep up talent-talentnya Barca ya kayak uh, Pedri, tentunya Ansu Fati, terus uh, Eric Garcia, baru dapet juga masa saya jual, terus siapa lagi tuh Yusuf Demir. Nah yang kayak gitu-gitu pasti ada, masih ada ya dilanggar ini kita tarik aja PK oh saya geno des kartu kuning juga ada tarik aja lah PK saya tarik duluan ya uh, ada Mingesa Raújo, Raújo aja yang mungkin lebih gede oh ya des juga lah des tarik ada Emerson, Emersonnya Brazil ya bukan Emersonnya uh, Emersonnya Italia di itu di mana lupa eh uh, Chelsea Emerson Pamieri. Emerson Brazil nggak tahu sih nama nama lengkapnya siapa. Ya, ya skip aja. Oke, okay, Sergi masuk. Eh, masuk lagi keluar. <laughs> uh, error, error. Oke, okay, mantap langsung aja. Boom. Emerson Emerson. Nah, nomor punggungnya 31 juga ya sama kayak Emersonnya Chelsea. Yusuf Demir Langsung sentuhan pertama Mantap Kepada Paduka dulu Hormat Hei Paduka Mantap Pedri Aduh Aduh, aduh Pedri Aduh Dapat umpan cantik tadi sama Paduka Sempat di blok tapi Masih bisa tembus Cuman Kontrol bolanya masih belum siap tadi Kaget juga Kok bisa ya, ya iyalah Paduka Lord Brad White Ya anda ragukan sekali Nah White lagi Red itu lebih enak mainnya daripada Aguero Saya udah pernah coba Ya tapi ya nanti kita coba lah Aguero, nomor punggung 10 tapi Aguero Gara-gara Messi pindah jadi dia dapat nomor punggung 10 juga sih Jadi kata Messi Teruskanlah perjuanganku di Barcelona Wahai kawanku Aguero Agueronya tapi galau dulu Ya kan dua, dua bulan cedera aduh bu, gimana sih baru operasi katanya buat perpanjang karir sepak bola kan ada tuh. Oh bahaya. Siapa Messi, tadi? Messi kah? Messi tadi syutingnya tapi masih bisa dihantem dengan baik ya. Oleh Eddie hantem lagi ditangkap sama dona rumah. Oh bahaya bahaya Messi. Yo. Ter Stegen, thank you uh, Oh, masih belum selesai Ya, Ter Stegen lagi Dua kali penyelamatan beruntun yang sangat baik dari cheaper kita Martin, eh, Martin lagi Emang Martin ya? Martin Ter Stegen Mark Andre Ter Stegen Ya ampun, sebutnya sampai salah Martin Redwet sih ya Mark Andre Ter Stegen ya Betul ya di sini Ter Stegen rating lebih bagus dari Donnarumma. Jadi saya naikin Donnarumma ke 88 dari 86 kalau nggak salah tuh cuman berapa gitu. Ya. Pokoknya rendah banget leh di sini. Jadi uh, apa namanya? Donnarumma saya naikin ke 88 karena dia udah kelas dunia, udah udah pemain terbaik Euro cup gimana? Ya, harus dibalancing lah. Sama kayak Willian. Willian 84 di sini. Ya orang dia aja udah bapuk gitu ya udah saya turunin overall ratingnya ya jadi ada penyesuaian dari saya tapi nggak banyak yang yang perlu banget aja kayak kepa saya turunin masa kepa lebih jago dari mendy akan ya kecuali dari segi adu penaltinya tapi ya kepa kalau dapet shoot dari jauh malu-maluin pak bengong dia <laughs> lihat aja gol, gol golnya kepa kebanyakan kan dia bengong nggak bisa nggak bisa nangkep tapi kalau mendy ada jatuhnya pasti Setidaknya lu jatuh lah Jadi kiper ya kan ya <laughs> Males banget jatuhnya Oh peluang kali ini eh hey. Nambah waktu 4 menit Sisa 3 menit lagi Doner rumah cepat saja Peluang terakhir mungkin untuk PSG Barcelona dari tadi nggak bisa kasih uh, Tekanan lagi ya Pedri, Pedri go cek terus Go cek, go cek, go cek. Oh. Oh, Udah selesai Pastik saya Oke, okay, 2-1 Barcelona berhasil menekuk perjuangan PSG lewat gol dari Depay dan sendiri diri Donnarumma. Sedangkan PSG hanya bisa membalas lewat Kylian Bappe Dan ini adalah MVP kita, Ter Stegen. Dia banyak gaya juga ya. Oke, okay, kita lihat saja apa siapa man of the matchnya nya dan uh, analisis pertandingannya. Iya. Yeah. Iya jelas banget Paris sangat menguasai pertandingan 7 on target dari 11 shoot sedangkan kita dari babak pertama kayaknya nggak nambah cuman 5 per dua ya passing successful boleh dibilang masih beda-beda tipis posisinya karena kita lebih agak bertahan kalau kalian lihat. 7 tujuh save dari Ter Stegen nambah 5 ya di babak kedua luar biasa Ter Stegen langsung dapat bintang MVP jarang banget ya kalau saya main itu goalkeeper atau back itu paling jarang buat dapet MVP tapi ini dia dapat karena kita golnya juga dari depai doang Pedri dapet 6 ya karena dia atau padahal dia yang bikin gol pertama terus kalau kita lihat ya apalagi nah tuh kentara banget 92% lewat jalur tengah makanya saya nggak berani buat main gaya-gaya profesional Just have fun. Real Madrid dua sama lawan Chelsea ya match day pertama dan Atletico masih nganggur. Next kita lawan Atletico langsung aja kita mainin dan kemungkinan untuk dua lainnya Real Madrid dan Chelsea akan kita coba di uh, video berikutnya aja kayaknya ya karena ini udah 30 menit ya. Oke okay. ya ini uh, tersegment tak tergantikan tentunya. Pike lagi bapuk, kita coba uh, Eric Garcia Dan uh, Lenglet aja Coba ya Jordi Alba, Sergi Roberto Kita kasih kesempatan lah ya Terus Frankie Deong lagi naik Pedri juga naik, langsung aja kita mainin Ansufati down uh, Sayang banget ya Apalagi nih uh, Mana ya Si Brad Pitt mana Bretot naik naik nih tuh Ya. Aguero nanti kita mainkan di babak kedua aja ya. Ini apa nih? Ricky Manajka, Griezmann aduh ya. Coba Coutinho aja deh ya. Dembele coba kita mainin terus Nih uh, Ini Ansu Fati sama Depay kita cadangin aja. Ada siapa nih? Ricky Pique. Nah, ya kan Yusuf Demir uh, Sofdamir, Illex Moriba juga bisa sih. Illex Moriba dia posisinya apa? CM top. Coba deh, siapa tahu dia ada kesempatan main gitu ya. Toh belum tentu main juga ya. Saya nggak jamin. Oke, okay. ini harusnya udah karena. Uh, Barca itu nggak ada bek kiri lagi ya, Jordi Jord eh Jordi lagi, Jordi Alba doang, Jordi, Junior Firpo, Junior Firpo udah dijual ke Crystal Palace. Terus uh, Cucurella udah di tempat lain juga, John Miranda juga udah dijual, pokoknya kalau Cucurella nggak tahu masih loan atau gimana, coba lihat. Oh, Um Titi, Des, Sergi Roberto bisa ditaruh di kiri juga, mantep juga ini ya Jadi nggak khawatir juga ya Ternyata kalau buat kiri Ya Kita lihat Atletico Luis Suarez Kapten Wow Oblak Jimenez Marcos L Lorente Kondogbia Terus ada Yannick Carrasco Renan Lodi uh, Felipe Joe Felix Dicadangkan Ada Korea yang dimainkan Rodrigo De Paul Dicadangkan juga Koke Saul juga Safik dicadangkan ya uh, Atletico dia beli Depaul ya dari mana tuh lupa saya Newcastle kah? Oke ya kita pakai baju hitam di sini ya udah. Sedangkan Atletico garis merah putih vertikal ya. Lagi berduka barakannya ceritanya ya. <laughs> ini adalah match terakhir dari video ini jadi kalau kalian suka ya kayaknya tetap saya bakal mainin buat. Video kedua Real Madrid sama Chelsea di next video. Uh, tapi kalau misalnya kalian lebih suka, kalau saya mainin Master League di live-in atau entah apa, konten bola saya jadiin, konten upload aja supaya nggak berat. Ini direkam kayak gini aja tanpa muka saya juga udah berat. <laughs> well, ini di kandangnya Atletico, Wanda Metropolitano, ya Di Madrid Nggak ya, stadion autentik ya, sebenarnya ada sih ya kalau mau patch kan juga sediain ya, cuman itu opsional, saya nggak ituin ya Oke ya, wasit dengan gagah berani, maju ke depan, kapten kita Sergio Busquets Berdampingan dengan mantan rekan steamnya Luis Suarez Dan paling terakhir masuk adalah Felipe hmm, ya. uh, Atletico Madrid ini unik ya, Dia pakai 4-4-2 Di era sepak bola modern Yang udah jarang banget kepake Sekarang era sepak bola modern 4-3-3, 4-5-1 dari 2 DM 1 AM, 2 winger Dan uh, yang lagi ngetrend Sekarang 3 back, 2 wing back itu dipakai Chelsea, dipakai juga uh, Inter Milan di musim lalu, ya gaya bermain Conte, gaya bermain dari uh, Thomas Tuchel, kayak gitu-gitu. Ini strategi defensif juga dengan tiga back, tapi dia bisa dua wing back-nya maju ke depan. Oke, okay. Kieran Trippier dicadangkan juga menarik. Sangat menarik Ripier kan jago tuh harusnya Ya Des udah dapat kartu kuning Saya jarang banget dapat kartu kuning harusnya <laughs> Pilih P. Cotinho, Kita kasih kesempatan yuk Buktiin kalau kamu gak cuman Makan gaji buta dan uh, Jadi pengkhianat Barca di 82 Ah, Kotinya Segar bugar dia ya. ya bolanya masih Hitam kayak gitu Kayaknya Jackhamot gitu, kerenan dikit. Kenapa ya ampun? Nike ke, Adidas ke, bolanya ini bola bola tanpa lisensi sih bolanya konami. Eh, hey, thank you crossingnya mantap sekali, langsung aja Felipe Coutinho kalau body dia. Osman Dembele tadi beberapa crossing yang nyasar dari salah satu pemain. Ah. Oh ini juga nih. Aduh gimana sih Atletico ya. Senior. Back kiri kanannya apa? Eh Martin Bradway gol gol. Eh kiri Barcelona ini bos. Martin Bradway gol perdana di Konami Cup. <laughs> Satu assist <laughs> di pertandingan sebelumnya dan satu gol di pertandingan saat ini Masih bisa bertambah umpan yang bagus dari Coutinho Nah ini Coutinho calon nih Kan Ansopate cedera ya Coutinho bisa dimainin Tapi kita ada Depay sih Depay tadi lagi down aja ya Ya lihat lagi sekali lagi golnya Uy, Tidak usah berduka Cules-cules dan Decul-decul sekalian Martin Bradway siap mengkari Di Apa namanya Oh ya, yeah. trofi Joel Gamper ya yeah, kalau nggak salah Nah itu dia juga cetak satu gol kan yeah? ya 3-0 lawan Juve Juve udah keluarin Ronaldo segala macem loh Itu tim inti Tapi ya yeah, emang so mentalnya right? bukan mental kompetisi so Mental right? pramusim ya yeah, kayak gitu Cuman setidaknya so jangan 3-0 juga lah Malu-maluin banget ya yeah. Itu masih Leonardo Allegri Nggak ada jauh bedanya berarti sama berarti sebelumnya nice Hmm Kondong biar bahaya bahaya bahaya suare Oh, keeper tak tergantikan ini, Ter Stegen kembali lagi ke menyelamatkan gawang kita. Walaupun sempat kebobolan di uh, match pertama ya, karena cepat sekali itu, Bape dapat bola, dribbling sejenak langsung shoot, nggak bisa di itu. Tapi ya penyelamatannya lebih banyak sih. Oke okay, ya. Oh bagus sekali lengle. Ternyata bagus juga ini lengle. Ya. Baik sekali Pedri. Oh ya um Titi itu aslinya delapan berapa ya? Delapan atau 80 sekian gitu? Saya turunin ke 81 soalnya emang ya dia cedera juga ngampas juga dia. Pas dimainin juga nggak bagus-bagus amat ya. Udah. Renan Lodi ya calon penggantinya Marcelo ini ya Renan Lodi sedangkan uh, Emerson calon pengganti Dani Alves <laughs> Emerson -nya Barcelona kita lihat aja ya crossing yang tidak cukup sempurna tadi sebenarnya dan langsung saja dihajar oleh Korea sepertinya dan ya bola out jelas kali kelihatan cuman buang-buang waktu dengan replay hahaha ah, ah. Pedri, Pedri, mau bola Pedri dia. Eh ya, Pedri, mantap sekali ini Pedri dikasih keluasan. Aduh, sayang sekali, busket. Oke ya, ini udah langsung dua lawan 2 aja. Oh, bahaya, bahaya. Bagus, Lorente berhasil menyamakan kedudukan lewat skema penyerangan yang cukup baik. Oh my god, ya, 20, menit 24 udah satu sama ya. Apalagi nih, fokusin dari tadi ini gara-gara busket ya, tapi ya adalah ya. Terus, eh, itu kayaknya Eric Garcia nggak bisa ngajar ya, speednya nggak ada kah? Marcos Lorente loh, ini eh, uh, Marcos Lorente punya speed berapa emangnya? Kalau di FIFA kita nggak bisa lihat stats musuh loh, saya nggak tahu. Itu saya main terakhir kali, TV16. Saya kalau FIFA sekarang nggak tahu. Ya, pokoknya kalau kayak gini, kedudukan satu sama udah seru lah kalau biasanya jual di serangan dan segala macem ya. Tapi ya, kita belum kelihatan juga sih tajinya karena tadi golnya itu juga dari kesalahan pemain kita, kan? Ya, eh, pemain lawan dan uh, mereka juga sakit Eh, hey, Osman Dembele, baik sekali. Jordi Alba Frankie De Jong oh, Masih membentur pemain Atletico Madrid Tendangan dari long race distance ya. Emparan ke dalam untuk Barca langsung saja cepat Sergio Roberto Sergio Busquets Frankie De Jong De Jong dilanggar oleh Kondom Dia Langsung aja free kick cepat Jordi Alba ke depan saja Felipe Coutinho Satu assist tadi dia BATWEET OMG It's BRACE dari Lord kebagan kita MARTIN Bradway, asis lagi dari kuat ini kayaknya gacor banget ya ampun BREATHWEET itu 70an loh, hmm. 80 tapi dia shoot dari sudut sempit gitu masih bisa masuk luar biasa sekali lagi kita lihat ya cepat sekali tadi Sergio uh, Sergio Busquets terus langsung dari Al Alba ya Al Alba terus Coutinho dan Red, Red finishing quick ya quick free kick langsung cepat sekali dan Coutinho sekali lagi menunjukkan kualitasnya yang disiasiakan Barca sih kalau saya bilang soalnya Coutinho bisa bersinar di Bayern Munchen walaupun nggak terlalu banyak juga dia jam terbangnya di Liverpool dan di Inter juga dia udah membuktikannya kok. Pas masih muda. Jadi kalau saya bilang Coutinho belum habis juga sih, belum habis habis banget ya. Hai, hey. bek kanan saya selalu mainnya kayak gini ya. Gak Sergio Des, gak Sergio Roberto. Ini mainnya hantamnya kayak gini semua ya. Dilanggar tadi nomor punggung 21 Carrasco. Yanick Pereira Carrasco, pemain dari Belgia. Dulu sempat main di Cina, sekarang balik lagi dia ke Eropa. Oke, okay. sangat jauh sekali umpannya, sayang sekali. 33 menit, waktu sudah berjalan. Skor kedukan masih 2-1 untuk Barcelona, apakah Barcelona calon pemegang trofi La Liga musim ini? Setidaknya menurut saya lebih baik keadaannya daripada Real Madrid, yang ada Vinicius, Rodrigo, Eden Hazard yang kurang segera. Hei, sledding yang sangat berbahaya Dari kondong dia, nampaknya Kartu kuning langsung diberikan Ada apa ini Kondong dia Anda dendam kah sama Brad White lagi yang dilanggar Hahaha <laughs> berarti. oh my god Berarti belum dimak ya Kalau dimak itu bahaya Oke, okay, kotinya Satu Jadi tiga satu Oh, mengenai dia hampir saja, jadi 3-1 agak sedikit terlalu ke atas hampir saja, ini kalau misalnya di PS itu enak banget kalau ada jarak segitu harusnya ah, saya harus lebih konsentrasi ya Dan kalau misalnya uh, free kick dari situ kalau saya 75% lah masuk kalau orang pro player udah 88-90% nah, <laughs> soalnya gampang banget tinggal arahin ke arah pojok terus kotak kotak 40% tadi 50 sih sama. Ya, crossing-crossing yang diunggulkan oleh Atletico tapi banyak sekali miss -nya. terbukti dari awal pertandingan sudah kelihatan. Terus jadi free kick juga tadi sama yang sekarang, ya udah berapa kali fail gitu. Crossing-crossing kayak gitu. Mungkin ah, di Diego Simeone harus ganti taktiknya misalnya bilang Ya, berani sekali ini kondong dia, tackling-tackling, padahal udah dapet kartu kuning juga Eric Garcia, Eric Garcia kayaknya masih agak kurang buat dapetin tembakan dari Luis Suarez Tapi masih jauh dan mudah saja untuk tag tag Dua menit tambahan waktu Frankie De Jong Coutinho Sergio Busquets Osman Dembele ah oh, Dembele Dembele ini kayaknya mesti kita ganti deh Agak kurang dia ya. Dan ya kita lebih baik sih Secara keseluruhan ya uh, Ya pokoknya position lebih bagus Tapi passingnya lebih banyak Atletico ya beda dikit lah Shooting juga nggak jauh beda lah Ya saya akan memberi Apa ya Kesempatan mungkin untuk siapa ya? Oh di sini Grisman sih nggak ada lagi opsinya Erik Garcia kita ganti dulu deh. Mana nih Garcia ganti um Titi. Terus uh, kemungkinan ini deh uh, Emerson kita mainin. Kemarin Emerson kita mainin nggak ya? Dalam Emerson aja deh. Emerson, terus Pedri naik aja. Kita masukin uh, Pianik mungkin atau Elkes Moreba. Pianik, Panik di sini aja. Oh Ricky Pick aja deh. Soalnya kalau nggak salah Elkes Moreba ngambek ya, main yang nggak tahu. <tuh> oh kita cuman boleh tiga. Uh, Ricky Pick, Emerson ya. Ya udahlah biarin aja Pia. Uh, Kipet aja Emerson dan um Titi Pedri di itu depan halftime dan second half ready to go. Hai, <coughs> Brad White, kick off. Gua gol sudah ia lesatkan. Apakah Brad White akan segera dimarking? Kita tunggu aja. hey aduh Brad White lepas bolanya gampang banget ya dribblingnya masih kurang sih dibanding Messi ya jauh lah Messi kan God kambing itu di atas Paduka ya gelarnya kayak gitulah kambing itu udah paling tertinggi Greatest of all times ya great of all time jadinya God ada-ada aja ya orang masih nama Luis Suarez dari sisi kiri terlalu ke pinggir dia. Kalau saya bilang langsung aja Renan Lodi bantu serangan. Heading baik sekali tadi siapa itu? Entah. Lengle ya. bagus banget. Ya. Lengle emang bagus di bola udara sih. Oh. Shooting dari jarak jauh pemain Atletico tadi cukup berbahaya dapat digagalkan oleh Ter Stegen. Ter Stegen kayaknya hanya limitnya satu gol aja ya siapa pertandingan bagusnya kayak gitu sisanya epic save ya kalau kita lihat patternnya sih kalau komputer ketinggalan di uh, babak kedua dia bakal mainnya gencar ya sampai back mungkin bisa dimajuin kalau dia niat banget ini masih belum dimajuin tapi intensitinya ada gitu setidaknya ada perubahan angin lah dari penyerangan dia lebih cepat mungkin dan lebih berbahaya. Breitweid tahan bola baik. Oke, langsung aja. Breitweid lagi. Aduh, lalu ya ini Pedri, Pedri, Pedri terlalu lah. Mungkin nanti di pertandingan selanjutnya istirahatkan dulu antara lawan Chelsea dan itu saya lupa. Coutinho, Hai Coutinho, baik sekali Coutinho. Oh dicuri bolanya masih ada. Laki pemain Barcelona di Coutinho, eh, hey, Pedri dua kali gagal. Itu baik sekali. Uh, Baiknya bisa cover Pedri, Sergio, Sergio Busquets, banyak Sergi, Sergian ini, Sergio Busquets, Des, Sergi Ade, Sergio Roberto, Sergio Arguero Itu pemain Barcelona tuh semuanya, Sergi, Sergi, keluarga Sergi. Tapi nggak ada yang namanya Sergito, Sergino atau Sergio aja ya. Santai aja kita, Emerson. Oh ya, yeah, Emerson main Emerson yang gantiin. Uh, Des pas di match lawan PSG tadi. Redwood, aduh, Redwood nggak bisa yang dikit saya ini nggak bisa nggak jago stop bola soalnya tahu kalau misalnya kayak gitu harus stop bola harusnya tapi nggak bisa dilakukan nggak jarang praktek bola lepas oper ke depan kayak gitu skill individu nggak bisa oh suarez cukup berbahaya tadi sempat dapat gangguan dari emerson Peter, tapi tidak maksimal untungnya saja Ter Stegen siap untuk meng-cover emang apik sekali ini Ter Stegen ya kalau enggak ada new dia udah kiper pertama dari Jerman udah pasti itu tapi dua-duanya pernah kebobolan gede ya Barcelona 82 <tuk> ya kan ya terus Pak <tuk> uh, Jerman sama 61 kalau nggak salah <tuk> ya. sama Spanyol Spanyolnya yang ada zamannya sekarang yang pakai Pau Torres kalau masalah terus ada Ramos juga nggak tahu ada Ramos apa. Oh, Korea hampir saja membuat gawang dari ter Stegen sangat terbuka sangat lepas tapi tidak mampu melesatkan bola tepat sasaran ke gawang Barcelona masih skor tidak berubah 2-1 terlihat raut kekecewaan yang sangat palimpa-limpa. Ha, Vito digantikan oleh Saul, akhirnya keluar nih Kaptennya uh, dari, itu apa ya, Koke ya Koke atau Saul, saya sering kebalik antara dua pemain Oh, Bradway, langsung saja Boom! Oblak, oh, berhasil menyelamatkan Bukagawa Atletico Madrid, 5 menit terakhir ternyata ini crossing yang sangat bagus dari Coutinho Baik sekali Jan Oblak dalam mengatasi heading dari Lord Martin Bradwhite. Tentu saja bahagia ya. Sudah dibobol dua kali hampir saja hat trick Dan Coutinho berikan bola. Ah sayang sekali terlalu pendek. Biasanya bola yang kayak gitu saya udah paling senang. Coutinho. Koti nyogi yang dulu sejenak, eh, eh, eh, kalau mau dia pretty <laughs> nggak dapat bolanya, Pedri, yeah, to over top tadi, <laughs> Korea, ayo, waktunya udah mau habis, tapi kita nggak kendorin serangannya, ayo, yes. oh, dilanggar mm -hmm. jelas sekali, Bradway, serang jadi korban, apa nih? It's Wah, good, cuman good, dikasih peringatan aja, Jose Maria Jimenez Wasitnya cukup murah hati. Tadi kondong dia lebih keras mungkin ya, karena bolanya udah udah udah Oke, okay. Sergio Busquets kan shooting saja. Eh, kejauhan kejauhan. Ah. I'm sorry. Jauh jauh jauh. Tapi enak lo arahnya. <laughs> Cheat-cheat aja ya satu menit tambahan waktu tidak terlalu banyak ternyata dan peluit panjang tanda pertandingan telah berakhir se dibunyikan oleh wasit dua satu kembali lagi Barcelona mengulangi skor yang sama gol diciptakan lewat babak pertama semuanya lewat dari Martin Redwet dan dibalas satu gol tadi sama pemain Atletico siapa saya lupa tadi lihatnya well, Yeah, Bradway, luar biasa. Satu yeah. dua tadi golnya sama petinya, petinya juga luar biasa. Ya kurang lebih kita lebih menguasai pertandingan lewat passingnya, shoot masih sama ya. Save juga Barcelona. Mungkin lebih berbahaya uh, Atletico ya serangannya. I don't know. Mungkin sama sama aja. Saya nggak terlalu material. MVP ya. 6,5 diiringi oleh Ter Stegen dan Coutinho, jelas. Kondombia, Lorente. Oh ya yeah, Lorente yang golin. Nggak bisa dikejar sama si Eric Garcia, sayangnya. Oke. Okay. ya Kita lihat pertandingan yang lainnya, hasilnya berapa. Paris, Madrid, satu sama. Dan ya, Chelsea tadi juga seri, kita lihat. Uh, Dua pertandingan sudah dimainkan ya, untuk... Madrid dan juga Barca Barca di atas dengan 6 poin, 2 kali kemenangan Madrid 2 seri, Chelsea 1 seri, baru 1 kali main Paris 2 kali main, 1 kali seri, 1 kali kalah Aw, oh, gimana ini? Ya ampun ya Dan Atletico kalah ya Tadi barusan <coughs> Oke, okay. mungkin itu aja ya, udah kelamaan juga 1 jam kita ya Tentunya uh, di next video Ya, kita lawan Madrid, habis itu terakhir lawan Chelsea ya, juara UCL dan UEFA Super Cup gitu loh, Owe, ya kan ya? Dan ya, seperti yang kalian lihat di video ini, ini udah transfer update, tertanggal 13 Agustus ya, nggak jauh beda nggak ada tanda-tanda juga dari Barcelona dan lain-lainnya buat beli pemainnya anggap aja 14 Agustus <laughs> dan kita akan ketemu lagi di next video di ya video yang sama dengan dua pertandingan sisa kemungkinan bakal juara sih ya kalau mau difficulty-nya dinaikin juga kayaknya nggak deh tadi aja hampir hampir hampir mulu ya kalau misalnya dinaikin saya nggak bisa tembus pasti itu aja mungkin dari saya uh, di video kali ini Terima kasih. Jangan lupa untuk komentar ya. Kalau misalnya kalian suka untuk konten ini dilanjutkan ke Master League at, uh, Barcelona, Gunos ya dan uh, Blue Heaven FC, saya kira uh, untuk sementara memang diistirahatkan dulu. Bisa ada datanya, cuman uh, apa ya sebutannya? Ya nunggu nunggu update selanjutannya aja deh ya musim baru itu aja mungkin ya. Thanks for watching and see you on the next video dan live stream live stream berikutnya. Bye from pamit Andre Dio 10. And bye. Hey.